Oke teman-teman, kali ini kita mau mencari harta karun ya teman-teman Kita mencari-cari nih teman-teman Wadidaw, apa itu lihat teman-teman Wow, itu sepertinya harta karun nih teman-teman Wow, ini sepertinya berlumpur nih teman-teman Coba kita lihat Wadidaw, ini apa sih ya teman-teman Coba kita lihat ya teman-teman Mantul ini permen Yupi teman-teman Wah harus segera kita ambil ya teman-teman Oke kita masuk ke dalam wadah ya teman-teman Wow ada yang besar dan juga ada yang kecil ya teman-teman Ini yang besar lagi ya teman-teman Oke kita ambil yang besar-besar dulu ya teman-teman Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe dulu ya teman-teman Aktifkan juga tanda loncengnya Supaya kalian bisa lihat video kakak mencari Yupi Oke ini apakah Yupi? Ini teman-teman mantul! Ini Yupi lagi, teman-teman! Wow, lumpurnya sangat banyak! Wah, tangan kakak kotor! Oke, nanti kita cari air ya, teman-teman. Kita simpan dulu ya, yang besar-besar dulu ya, teman-teman! apa ini ya, teman-teman? Wow, ini ada jajanan Boboiboy! Oke, mantul, teman-teman! Apa lagi nih ya! Wow ada banyak Yupi ya, teman-teman Ini juga Yupi Oke kita simpan dulu ya Setelah ini kita mau mencari Air bersih Oke ada yang imut-imut teman-teman Wah wow, mantul Ini Yupi juga teman-teman Ini Yupi apa ya Kalian tahu teman-teman ini Yupi apa Ah, nanti kita bakalan tahu ya kalau sudah kita bersihkan ya oke ini apa nih teman-teman ya wow ini Yupi juga teman-teman tapi kotor ya Eh kita simpan dulu ya teman-teman wah banyak sekali ya teman-teman kalian sudah makan atau belum jangan lupa makan dulu ya teman-teman wah kakak mendapatkan banyak karta karun teman-teman oke ini belum ya Imut-imut ini Kamu juga imut ya teman-teman Oke Ini ya Oke Terakhir ya teman-teman Wah makasih nih Sudah bantu kakak ya Oke kita mau mencari air bersih dulu ya teman-teman Teman-teman Oke Kita sepertinya perlu mencucinya di sini ya teman-teman ya Ini kakak sudah menyiapkan wadahnya ya Oke ada apa ini Apa ini jajanan apa ini Wow ini ternyata jajanan permen karet karakter putri duyung Oke kita simpan ada apa ini Wah ada jajanan Oreo ambil gelas lalu Oke kita cuci yang ini Wow ini ternyata Yupi teman-teman ini Yupi burger Wah, wow, isinya banyak ya teman-teman siapa yang mau Oke okay, kita simpan ya ada apa lagi nih teman-teman Wah airnya berubah ya teman-teman menjadi kotor Oke okay, ini ternyata Wow ini ternyata lipop ya teman-teman Ini ada gambar badutnya Oke okay, kita simpan ya teman-teman Ini apa ini ya teman-teman ya Sepertinya ini permen ya teman-teman Habis makan permen jangan lupa sikat gigi ya teman-teman Oke okay. Wow ternyata ini ada Candy Pop Wah seru ya seperti permainan Seperti game oke okay. Kita simpan ya Apa ini teman-teman ya, teman -teman ya? Oke okay. Apa ini teman-teman ya? <guluh> Oke okay, ini ternyata permen relaxa play Edisi Avenger Oke, kita simpan ya teman-teman Lanjut Ini wah mantul teman-teman Ini ternyata Yupi lagi Yupi baby bears Ini gambar beruang ya teman-teman ya Lucu ya Yupi ya Oke kita lanjut yang mana nih? Wah, ini Yupi wow, lagi, teman-teman. Wow, Kakak menemukan banyak jajanan Yupi ya. Wah, wow, ini ternyata Yupi Neon Stick. Wow, unik sekali ya bentuknya seperti cacing. Keren ini Yupi ya. Apalagi nih, teman-teman? Wow, ini ternyata jajanan sosis edisi Boboiboy. Boy Boy kalau kalian sudah jajan bungkusnya di tempat sampah ya teman-teman, jangan -teman. buang sampah sembarangan ya. Oke, okay, apa ini ya? wadidaw marshmallow, karena terus stroberi. Okay, enak. Oke, okay. apa ini hujan? Wow, ini yuk. Okay tapi kata kaca Ada bentuk apa ini teman-teman? Ada bentuk kentang gorengnya ya. Mantul. Oke. Okay. Aku akan menemukan apa ini? Kita cuci ya. Wondidaw, ini yupi lagi teman-teman. Yuk, cocok Nose, nose, touch your nose. Ice, ice, touch your Permen tapi di dalamnya ada isi coklatnya. Wah keren, oke yang terakhir ini teman-teman ya. Oke kita cuci teman-teman. Wah ini ternyata Yupi bentuknya hot dog. Aku mantul ya teman-teman. Oke unik unik ya teman-teman. Makasih -teman. kalian sudah menonton video kakak. Sampai ketemu di video berikutnya Jangan lupa like, subscribe, dan aktifin tanda loncengnya Makasih teman-teman Sampai ketemu di video berikutnya Dadah